Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, be lovers, serta Leslar Lovers, dimanapun kalian berada, yang kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Leslie Kejora dan Rizky Bilar. Baiklah persahabat Leslie, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam minggu ini. Tentunya kita ke kabar pertama persahabat. Ada unggahan spesial banget di channel YouTube-nya. Pak Arief MCO persahabat ya ini ketika Rizky Bilar lagi diurut di Semarang nih yang mana ada momen yang membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Ketika Pak Arief mengatakan coba MCO yang buat Mas Bilar berteriak tentunya kakak menjawab sama istri saya nanti juga pak Wow <laughs> Membuat kita traveling persahabat ya selamat mingguan semuanya mudah-mudahan kita bahagia malam ini Tentunya melihat vlog dari Rizky Billar Dan untuk selanjutnya para sahabat, kita mendapatkan informasi terbaru nih Yang mana besok bakal hadir live para sahabat, ya Lesti Kejora dan Rizky Billar nih bareng Wow mudah-mudahan ada kejutan para sahabat, ya live minggu di Instagram tanggal 25 Juli 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Tentunya dicatat tanggal dan jamnya jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan Tentunya di ruang guru persahabat ya Ngobrol bareng tentang persiapan pendidikan anak di era digital eksklusif bersama idola kesayangan kita unggahan tersebut juga dari post kembali oleh Hakun Leslar Lopatik. Kalimat caption juga dituliskan, Wah besok jam 17.00 Abang dan Dede akan live bareng di Instagram Alta dan ruang guru buat ngobrolin persiapan pendidikan anak di era digital. Jangan sampai kelewatannya guys. Tentunya belum punya anak loh mereka sudah diajak bahas pendidikan anak. Mantap emang semangat. Eh ada deh si Uto kan anak mereka Uto juga butuh pendidikan Aduh cute banget captionnya persahabat ya doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik ada kejutan yang sangat spesial bahagia untuk kita semua Fora fans tetap pantengin channel ini persahabat ya biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.